Apa Lima, enam, tujuh, delapan Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, Dua, tiga, empat 7 8 2 2 3 4 5 6 7 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, 2, 3, Empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, 2, dua, 4, 2, 2, 4 5, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, lima, Empat lima enam tujuh delapan satu dua tiga empat empat dua dua tiga empat lima enam tujuh delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan dua dua lima enam satu dua tiga empat dua tiga empat lima enam tujuh delapan dua tiga empat lima enam tujuh delapan Empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima.